Di akhir episode 6 drama The Penthouse Season 2, ada sebuah scene yang menayangkan seorang wanita yang memasuki penthouse. Wanita itu terlihat sangat glamor dengan rambut pendek. Wanita itu dengan santai berjalan masuk sambil menenteng tasnya, lalu menaiki anak tangga. Terlihat jelas tak ada keraguan sedikit pun dari wanita itu untuk melangkah. Dia juga melihat segala macam perabotan di penthouse. Selanjutnya dia menuju tempat di mana biasanya Sim Suryon duduk. Wanita itu terlihat memandangi tempat itu sejenak. Tiba-tiba Jo Dante datang dan bertanya siapa wanita itu. Wanita itu lalu berbalik dan menunjukkan wajahnya. Jo Dante terkejut ketika melihat orang yang di depannya adalah Sim Suryon. Sim Suryon yang melihat Jo Dante langsung menghampirinya dan menciumnya dengan ganas. Jo Dante melapaskan ciuman itu. Namun Sim Suryon hanya tersenyum dan berkata, "Sudah lama Jo Dante. Bagaimana menurut kalian?"